Mmm. -hmm.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 وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بأحسن إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون أما بعد أقول في الدين أعزكم الله فمسلمين قرمته masih kita membicarakan tentang tokoh-tokoh munafikin Sebagaimana dikhadarkan Al-Ibn Hisham dari Ibn Ishaq Ta'ala Di antaranya kemarin sudah dibahas julas Ibn Suwayyid Ibn Samid Yang dia Mengucapkan kepada Rasulullah SAW dengan ucapan yang kufur Tetapi ketika dilaporkan Dia bersumpah dengan nama Allah Wallahi saya tidak mengucapkan demikian Demi Allah Dia berdusta atas namaku dan seterusnya Sehingga Allah SWT menyatakan Ya'lifuna billahi maqalu Sungguh mereka bersumpah Dengan nama Allah Atas apa yang mereka katakan Walakad Qalu kalimat al-kufru mereka benar-benar telah mengucapkan kalimat kufur, Wa qaturu ba'da islami Dan kafir setelah islamnya Dan saudaranya Saudaranya jelas yang bernama Harith Juga sama Seperti beliau Bahkan Dia membunuh dua orang sahabat Dua orang muslim Dalam perang wahud ada pun jelas diriwayatkan Wallahu ta'ala alam kata Ibn Ishaq Za'amu Keluarganya atau sukunya Mengaku-ngaku bahwa jelas taubat di ya, akhirnya Dan menjadi muslim yang baik okay. Wallahu ta'ala alam Adapun pun Harith Ibn Suhaid okay. Dia membunuh Sahabat Al-Mujazir Ibn Diyat Al-Balawi Dan juga Qais Ibn Zaid Salah seorang dari Bani Dube'ah. Dibunuh pada perang al -Fud. Dibunuhnya dengan licik. Berangkat bersama pasukan kaum muslimin. Berangkat bersama para sahabat. Dengan niat jihad. Maka Haif bin Suhaid bin Dalam keadaan. Dia memiliki dendam kepada dua orang sahabat tadi. Yang pernah membunuh bapaknya di masa jahiliyah dan sudah kita ketahui di dalam perjanjian dan surat perjanjian yang disepakati bersama di awal Rasulullah SAW ke Medina ya, adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lalu dengan diat bukan dengan kesal, bukan dengan bayar darah, hutang darah, tidak ya, tapi dengan diat membayar tebusan. tetapi dasar munafir sehingga dia berangkat perang Uhud, membawa senjatanya dengan lengkap tetapi tujuan dia adalah membunuh orang yang pernah membunuh kakeknya kalau muslimin keluar bersama kaum muslimin dan dia seorang munafir ketika manusia sudah berhadapan dua pasukan sudah berhadapan dan sudah bertempur dan saring serang saring menyerang maka kesempatan dia membunuh dua orang tadi membunuh muslimin sendiri membunuh Al-Mujadjar ibn Ziyad dan membunuh Kais ibn Zaid yang dianggap memiliki hutang darah terhadap nenek moyangnya. Setelah membunuh dua orang selesai, karena itu misinya dia ke kemudian bergabung dengan musyrikin Quraisy. Loncat, nyebrang ke musuhnya, yaitu musyrikin. Nah, Alzabillahim dan Kita berlindung pada Allah SWT dari sifat Nifah. Rasulullah SAW pernah dikisahkan menyuruh Umar bin Khattab untuk membunuh orang tadi kisasan membunuh orang tadi sebagai kisas karena dia membunuh dua orang sahabat maka dia pun harus dibunuh Fa amara bi In huwa kalau Umar menemui orang tersebut maka bunuh dia tahu tetapi tidak berhasil Ini tidak menemukan orang tadi yang bernama Harith ibni Syuaid ibni al Samit Baka Nabi Makkah, maka dia tinggal di Makkah bersama musyriki. Nabi maka Nabi Makkah, dia tinggal di Makkah sampai kemudian mengutus orang ila akhihi. Mengutus orang untuk menemui saudaranya Jula. Yat lebut taubah. Diperintahkan untuk memintakan kepada Nabi taubat. Saya pengen taubat, saya menyesal dan seterusnya. Liar jik ila qawmihi. Agar dia bisa aman pulang ke kaumnya maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya Kaifa ba'da imanihim, wa anna haqqan, wa bayina, la kata Allah bagaimana mungkin Allah memberikan hidayah kepada satu kaum yang kafir kembali setelah iman mereka wa syahidu anna yang sudah mempersaksikan bahwa Rasulullah SAW adalah hak dan telah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas kemudian kafir kembali ya seperti kata Allah bagaimana mungkin Allah berikan hidayah kepada orang sejenis itu dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang zalim -orang apa maknanya? maknanya jangan percaya sama orang tadi yang mengatakan, aku mau taubat, aku mau kembali kepada kaumku, tolong berikan keamanan aku sudah rujuk, aku sudah taubat setelah membunuh, dua sahabat dengan dolim dengan licik, dengan dusta kita berlindung pada Allah taala dari kemunafikan Taukan munafik lainnya dari Bani Udobayah Ibn Zaid, Ibn Malik, Ibn Auf Ibn Amr, Ibn Auf yaitu bernama Bujad Ibn Uthman, Ibni Amr Julas, Bujad ya. Namanya Masya Allah Kayak nama Yahudi Karena memang otaknya sudah otak Yahudi Dan Dari Bani Luadhan Ibni Umar, Ibni Auf Adalah lagi seorang munafik Yang bernama Nabthal Nabthal, Ibni Al-Hari Wa huwa al-lazi Qala lahu Rasulullah SAW Orang ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Sebagaimana diriwayatkan kepadaku, Kata Nabi tentang orang ini Man ahabba'an yandura ila syaitan Fal ila nabsal ibni harif siapa yang suka Untuk melihat syaitan Siapa yang ingin tahu Kayak apa bentuknya syaitan Lihatlah Nabsal ibni kata Nabi Siapa yang pengen lihat setan? Lihat nabsal Sang munafik Kana rajulan jasir Orang ini badannya besar Adlam, hitam Sa'ir, sya'r ras, Rambutnya jabrik, berdiri yeah. Ahmar lain makanya Maktanya merah Wa'asfa'al yeah. khaddaim Dan pipinya hitam merah Merah ke hitam-hitaman Kata Nabi Allah S.A.W Sebagaimana diriwayatkan Dari Ibn Hisham, rahimahullah. Barang siapa yang pengen lihat syaitan lihat Nabi Rasulullah alaihi wasallam Orang ini biasa datang di majlis Rasulullah sallallahu ikut duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kemudian mendengarkan ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi pembicaraan-pembicaraannya. Setelah itu setelah itu membawa beritanya kepada para munafik Orang itu ngomong gini, orang itu ngomong gitu Katanya begini, katanya begitu Kemudian tertawakan ya, diperolok-olokkan oleh dia Ini Nabthal ibn al-Hariq Innamak Tuhunya dia berkata setelah itu kepada para munafikin setelah duduk bermajlis dengan Nabi mendengarkan ucapan-ucapan Nabi seakan-akan seorang Muslim mukmin yang masya Allah ternyata pulang menceritakan berbagai macam kejelekan-kejelekan yang dusta terhadap Rasulullah SAW sampai dia berkata Innama Muhammadun udun pesugunya orang ini katanya Nabi tersebut dikatakan oleh dia udun udun itu gampang percaya lugu hey, polos man siapa yang berbicara kepada sesuatu pasti percaya Padahal hey, padahal dengan hey, polosnya rasulullah SAW, mereka mendapatkan keuntungan apa itu keuntungannya setiap mereka datang di hadapan nabi dan mengatakan dengan kalimat wallahi saya tidak berbuat ya rasulullah pasti percaya rasulullah wallahi saya tidak mengucapkan demikian. Demi Allah. mesti Rasulullah saya. Sungguh aku begini ya Rasulullah. Sungguh aku begitu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. saya. Menguntungkan atau menguntungkan buat mereka? Sesungguhnya menguntungkan mereka. Tetapi justru jadikan Allah-Allah oleh mereka. Dan mereka berkata kepada teman-temannya. Bahwa Rasulullah salam, udun. Orang ini polos gampang ditipu. Gampang dibohongin dan seterusnya dan seterusnya. Sampai Allah SWT menurunkan ayatnya. Dalam suratul taubah wa minhum disebutkan <tellan> Ucapan-ucapan munafikin atau sikap-sikap mereka, Allah katakan, "Wamminhum, wamminhum, di antara mereka ada yang mencacah kalian dalam Sadakoh, hey. wamminhum, di antara mereka ada yang berjanji, 'Lain ajaan Allah, kalau Allah berikan kepada kami suatu keuntungan, bisa kami akan Sadakoh.'" Ada lagi yang mengatakan waminhum, antara mereka yang berkata, huwa uzun. Rasulullah SAW itu uzun. Kata Allah, qul uzunu khairin lakum. Katakan wahai Rasul pada mereka. Uzunu khairin lakum, polasnya Rasulullah itu baik buat kalian. Yani, percaya kepada Allah, yu'minu billah, wa yu'minul mu'mini, dan percaya kepada orang-orang beriman. Wa rahmatul lil ladzina amanu sebagai kasih sayang untuk orang-orang yang beriman diantara kalian. Walladziina yu'dzuuna Rasulullah lahum 'adzaabun aliim dan barang siapa yang menyakiti hati Rasulullah bagi mereka azab yang pedih. Berkata Imam Sahabat rahimahullah, "Hajjatani ba'du rijaalin bal'ajlan" berkata kepadaku beberapa orang dari suku Bal'ajlan, "Annahu suddita" Bahawasannya dia diberi khabar. Ana Jibril alaihissalam aka Rasulullah. Bahawa Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu. Kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, yajlis sallallahu. Sesungguhnya ada seseorang duduk bersamamu. Kata Jibril. Kepada Rasulullah sallallahu. Rajulun adlan. Sairu sya'ri raksi. Ka Kata Jibril Ada seorang yang duduk bersamamu ya Rasulullah Hitam tubuhnya Besar badannya Tinggi Dan dalam keadaan dia Rambutnya berdiri Dan juga pipinya Merah padam <guluh> Gelap Ahmar matanya merah, sepertinya kedua matanya adalah dua periuk dari tembaga. hatinya lebih keras, lebih kaku daripada hatinya keledai. Yang kulah hadi orang ini selalu menyampaikan berita-beritamu, ucapan-ucapanmu kepada para munazati. Fahdharhu hati-hatilah dari dia siapa yang dimaksud nah, sama sifatnya dengan Nabthal ibn al-Kharif Fahdharhu wa kanatilka sifat sifat ibn al-Kharif Sifatnya digambarkan oleh Jibril tadi adalah sifatnya Nabthal ibn al-Kharif sebagaimana disebutkan tadi Qalilina a'azakumullah yang Rasulullah SAW menyatakan man ahabbaan yandur ila syaitan fal yandur ila Nabthal Siapa yang ingin melihat siapa maka silahkan lihat nabthal. Wa min Toko munafik lainnya dari suku <tukungan> dubai'ah adalah Abu Habibah ibnu al-Az'ar. Orang ini termasuk munafikin yang membangun masjid dirar. Yang membangun masjid dirar. Demikian pula Sa'labah ibnu Hatib dan Mu'attib ibnu Qushayyut. <Sessizuk> orang ini atau dua orang ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa berjanji kepada Allah lain akan kalau Allah kasih kita fadilah kasih kita kemakmuran duniawi niscaya kita akan bersaudara dan kita akan jadi soleh kalau diberi harta kekayaan dunia, saya akan jadi soleh dan akan sodako. Ternyata setelah diberi kecukupan kekayaan, dia kafir dan tidak bersodako. Konfirmasi juga disebutkan kisahnya di dalam surat yang sama, surat taubah juga. Man gelallah lain akan Allah? Di antara mereka ada yang berjanji ya, kepada Allah kalau Allah berikan kami fadilah kami akan bersodok dan kami akan jadi orang saleh. Sepertinya saya tadi bawa Musa. Gimana? Sendirian. Kemudian ya. nanti. nanti ketinggalan, Itu satu di rumah. Dalam surat Taubah ayat 75 وَمِنْهُمْ مَنْ Atana لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ Kata Allah, di antara mereka ada yang berkata dan berjanji kepada Allah. Kalau Allah memberikan kami fadilahnya, niscaya kami akan berikan sedekah dan kami akan menjadi orang yang salih. مِنْ فَضْلِهِ Hingga ketika Allah berikan kepada mereka Ternyata dia menjadi... Bakhil. Ternyata dia menjadi... Orang yang bakhil. Wa Dan dia berpaling... Pergi. Meninggalkan... Rasulullah SAW. Dan meninggalkan agama. Kau nilai na'azakumullah. Allah sebutkan dengan kalimat... Wa minhum juga. Wa minhum. Wa minhum. Wa minhum. Wa minhum. Kata para ulama... Menunjukkan bahwa... Munafiqin kalaamuhum mukhtalifah wa ucapan mereka berbeda-beda uh, وَمِنْهُ, ucapan mereka, mereka berbeda-beda tetapi diinuhum waahid apa diinuhum syak والتقدim. keraguan dalam hatinya dan ketidakpercayaan pada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa Maka istamaruh Fisyaq Mereka bersatu dalam masalah syak <tuh> Intinya keraguan dalam hati Tetapi keraguan itu Membuahkan sekian tingkah pola Yang menunjukkan Mereka itu ragu Dan tidak percaya terhadap agama Tidak percaya pada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa nah, man fa in minha wa in lam Ada lagi munafikin yang mencerca sosakah. Ada orang yang bersosakah banyak. Ah ini murai, ini orang ria. Masa ngasih sosakoh segitu banyaknya. Begitu ada yang ngasih sedikit. Ah Allah nggak butuh dengan sosakoh yang seperti itu. Sosakoh sedikit sekali. Yang banyak dicerca, yang sedikit dicerca. Ini juga munafiqin. Waminhum man yelmi zikir sedekah. Fain minha rabu. Kalau dia diberi sedekahnya, riqoh dia, gembira. Fainlam yuqau kalau tidak diberi sakitu mereka akan marah. Karena benda azabulah itu juga bentuk munafiqin. Ixtalau fiqaulihim istalau fi syak. Mereka berbeda beda ucapannya, tapi mereka sepakat dalam satu hal, yaitu syak ragu kepada Rasulullah SAW tidak percaya. Disebutkan di sini yang berbicara tentang janji tadi kalau aku diberi kekayaan oleh Allah baru aku jadi akan jadi soleh. Hei. Ternyata ketika diberi kekayaan tidak jadi soleh. Diriwayatkan Allah Mu Taala adalah yang berbicara ta'ala bah Ibn Hatib dan Mu'attib Ibn Qusair. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang mereka sebagaimana yang disebutkan tadi wa وَمُعَتِّبْهُوَ الَّذِي قَالَ يَوْمَ عُّهُدٍ Mu'atib juga dia berkata pada perang Uhud لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتِلْنَهَا kalau saja kita ini punya andil bisa ngatur niscaya kita tidak akan terburu di sini katanya ini ucapan mu'atib yang juga takah munafikin. فَاَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِك maka Allah pun menurunkan ayatnya dalam al Al-Quran و طائفة Satu golongan mereka sangat mementingkan diri mereka sendiri, yakni hanya mementingkan pribadinya. يظنون Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang jelek, benar jahiliyah, prasangka jahiliyah. يقولون kalau saja kita ini punya urusan Kalau saja kita ini punya kesempatan untuk berbuat Atau kalau saja kita ini bisa ngatur <tik> Innal amra lillah, Katakan wahai Rasul pada mereka sesungguhnya urusan ini semuanya milik Allah Allah yang mengaturnya <tik> Mereka menyembunyikan dalam diri-diri mereka Apa yang mereka tidak tampakkan kepadamu ini mereka menyembunyikan dalam hatinya. Yang keluar di mulutnya hanya kalimat. Kalau saja kita ini bisa ngatur. Kalau saja kita ini bisa punya kesempatan untuk ngatur. Itu saja yang keluar. Apa maksudnya? Maksudnya dalam hatinya. Tidak sebutkan. Tetapi walaupun maksudnya di dalam hatinya, Allah SWT Wa Taala maha tahu mendengarkan apa ucapan hatinya dan diberitahukan kepada rasulnya, oleh salam oleh Allah SWT. Wa Taala. Maka Allah turunkan wahyunya, ada orang yang menggatal begini dan begitu. <yuhfuna fie> anfusihim, mereka sembunyikan dalam hati mereka, malah <mala <yubadunalah> apa yang tidak diucapkan oleh mereka terang-terangan di hadapanmu. Apa itu? Kalimat dalam hatinya. Kalau saja kami bisa punya usulan, bisa ngatur Nisa kita nggak akan terbunuh di sini okay. Kalimat yang kita tidak terbunuh di sini Ini tidak diucapkan Kalau saja kita bisa ngatur Kalau saja kita punya hak untuk ngatur Kalau saja, kalau saja Apa maksudnya? Kata Allah dia menyembunyikan dalam hatinya maksudnya kalau saja kita bisa ngatur kita gak akan terbunuh di sini. Kalau saja kita bisa memiliki, memiliki pilihan bisa kita gak akan terbunuh di sini. Kalau maka kata Allah kepada Taala, "Sungguh kalau sudah datang ajaluhun, kalau sudah datang waktunya mereka mati, bisa mereka akan keluar ilham Allah jin bisa mereka akan keluar ke tempat-tempat mati mereka." Mati, sudah takdirkan tidak aja tak kematian itu sudah ditentukan, nggak akan bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan ikut perang bersama Rasulullah, ataupun tidak ikut perang. kalau sudah takdirnya mati mati. Ya. ikut perang atau tidak ikut perang, kalau takdirnya dia masih hidup, masih punya umur, maka dia tidak akan mati, walaupun di barisan terdepan dalam bertempur, tetap akan mati. ini tetapi dasar munafir dia menyatakan laut kanalana Min, min, min syai, Kalau saja kita memiliki sesuatu, akhir sampai akhir kisah tersebut. Dan dia juga yang berkata, Ma'atib juga yang berkata pada perang ahzab pasukan sekutu. Ucapannya sungguh sangat sinis dan kurang ajar. Kata Ma'atib. Karena Muhammad yagidna kisra wa Muhammad ini menjanjikan kepada kita makan dari perbendaharaan kisra dan kaisar, dari raja Romawi dan raja Persia. Padahal "Ahaduna alayam min al kita nggak aman, takut untuk pergi buang air, buang hajat katanya. Ini kata Munafik, katanya akan makan dari perbendaharaan, harta Persia, dan Romawi. Sekarang kenyataannya mau kencing aja takut. Katanya. Maksudnya apa? Karena itu peran azab. Peran azab memang peran yang lumayan, artinya lumayan dalam artian berat. Kaum Muslimin dikepung oleh pasukan sekutu. Pasukan sekutu terdiri dari orang-orang Quraisy, -orang, terutama bersama orang-orang Arab sekitarnya ditambah dengan Yahudi Banu Qatthan dan Yahudi Banu Khaybar ditambah lagi pengkhianatan banyak urawa gabung semua mereka bersama. Kalau Bina maka kaum Muslimin dalam keadaan tidak bisa kemana-mana dikepung semuanya. Maka si Munafik tadi mengatakan Ha mana katanya menjanjikan perbendaharaan Persia dan Romawi sekarang mau kencing aja takut mau buang hajat aja takut. أَحَدُنَا Maka Allah pun menurunkan ayatnya, membantah ucapan tadi. Kata Allah, وَإِذِ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وعدن اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا Dan ketika, ingatlah ketika munafiqin, berkata. Dan juga orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, Berkata. Mau ada Allah tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan kepada kita janji-janji kecuali janji-janji dusta. <totuk> Adapun kaum mukminin ketika melihat pasukan azab semakin banyak ketika melihat pasukan azab semakin kokoh semakin kuat dalam keadaan di hadapannya mengerikan justru semakin yakin janji Allah pasti benar. Setiap ditakut-takuti oleh syaitan mereka semakin yakin ini orang beriman inna anna jama'u lakum sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kalian, fazada'um imana, bertambah mereka imannya, waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah tempat kami bergantung kepadanya, ini mukminin tetapi munafikin baru ujian terendah mereka sudah kembali kafir ke baru ujian rendah Baru ketika pasukan datang, pasukan Azab, mereka sudah menyatakan, mana, mana janjinya? Katanya dijanjikan akan mendapatkan truk Romawi dan Persia. Ini sekarang kita sudah ketakutan demikian. Sebentar lagi bakal kalah. Padahal belum berperang, belum. Sudah yadununa billahi lahir al-sakib jahiliyah. Sudah berprasangka kepada Allah dan Rasulnya dengan tanpa kebenaran, dengan bandal jahiliyah, dengan prasangka buruk, prasangka jahiliyah. Kalau dinaaziakum Allah, demikian taqwa taqwa munafiqin. Yang berikutnya dari taqwa munafiq juga adalah Harith ibn Hatib. Kalau bukunya, rahimahullah dikatakan bahwasanya Muattib ibnu Qushair dan Sa'alabah ibnu Harith anaknya Hatib dan mereka dari bani Umayyah adalah ikut di dalam perang badar dan bukan munafiqin sesuai dengan apa yang diberitakan kepadaku dari orang yang tsiqah min ahli alilm bin harith fi bani umayyah min asmai dikatakan oleh wa ibn hanif termasuk tokoh adalah Abbas ibn Hanif atau Sahal ibn Hanif dan juga bahzaj memang karena masjid dan dia yang termasuk membangun masjid Jarar. Masjid Jarar itu masjid yang dibangun tapi di atas dasar kekafiran. yakni Allah sebutkan dengan masjidan dan wa kufran wa tahriqan al muslimin wa irsan dan liman haraballahu yang Allah katakan kepada Nabi-Nya La ta'um fihi abada Jangan engkau berdiri Solat di dalamnya, abadan selama-lamanya la, la masjidun uslisa Ala taqwa dhalika khairan Masjid yang dibangun di atas ketakwaan, itu lebih baik Dan lebih pantas Antakuma fihi Faniqlina azakumullah Membangun masjid Tetapi didasari kekafiran, kufran Diraran Untuk merusak Untuk memecah belah. Tafriqan Bainan Muslimin Memecah kaum Muslimin Wa Irsadan Liman Haram Allah Dan sebagai markas tempat sembunyinya Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya Ini Masjid Ziraal Termasuk yang mengenai Masjid Ziraal adalah Bahzaj Yang disebutkan tadi Dan juga Amr Ibn Khiram Dan Abdullah Ibn Nabthal Bawa men man min sa'labah ibni amr ibni au dan termasuk munafikin dari bani sa'labah ibni amr ibni au diantaranya antaranya jariah ibni amir ibnu al-attab dan dua anaknya zaid dan mujammiah ibnu jariah ya wa bun min man dan mereka termasuk orang-orang yang membangun masjid dirar wa mujammah dan mujammah itu masih remaja atau bukan mujammah mujammiah Mujammid dalam keadaan masih remaja. Ulama hadasan. Qajama min al-Qur'an aktharuh dan dia sudah banyak menghafal Al-Qur'an. Bahkan sebagian besar Al-Qur'an dia hafal. Wa kana yusalli bihim maka Mujammid dijadikan imam di Masjid Jiran mengimami para munafikin. Fa ma ulama aqrab al-masjid tetapi ketika masjidnya sudah dihancurkan dengan perintah Allah. Allah perintahkan kepada nabi-Nya untuk membakar masjid Dirar. He. Maka Rasulullah SAW sepulang dari perang. Langsung perintah pertamanya adalah masjid Dirar bakar. He. Dihancurkan. Maka dia kembali salat bersama kaum muslimin. Masjid Maja ini. Sampai ketika di zaman Umar bin Khattab r.a. Ketika mereka berkumpul dan menjadikan atau akan menjadikan mujami' sebagai imam. Amirul muminin Umar bin Khattab melarang. Lah, jang. Awalaisa biimamil munafiqin? Bukankah orang ini dulu mengimami para munafikin di Masjid Dirar? He. Jangan. Jangan jadi imam di masjid sini Faqala li Umar, maka berkata kepada Umar, Ya Amirul Mukminin. Wallahi la ilaha illallah. Huwa ma 'alimtu bi min amrihim." Wahai Amirul Mukminin demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia, aku tidak tahu apa-apa ketika itu. Aku masih remaja, aku gak mengerti. Walakin kuntu tugu aku waktu itu masih remaja. Kori anil Quran, aku bisa membaca al Quran. Wakanulat Quran dan ma'hum, sedangkan mereka munajatkin tidak punya Quran. Gak ada yang tahu Quran sama sekali. Maka mereka meminta aku fakadimu ni Maka mereka meminta aku untuk memimpin salat mereka. Wa ma amrahum illa ala Aku tidak tahu keadaan mereka kecuali Kebaikan yang mereka ceritakan kepada kebaikan yang mereka ceritakan kepada ku, yang ini aku tidak tahu kecuali atas mulut mulut mereka. Mereka mengatakan in aradna illa Kami tidak punya keinginan kecuali kebaikan. Kami memang ini kini kebaikan. Maka aku hanya percaya dan aku imamilah mereka. Fazamu anna Umar tarakahu Maka Umar pun membiarkannya. Katanya. Umar pun membiarkannya. Dan kemudian dia salat mengimami kaumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Termasuk. Munafib dari Bani Umayyah Ibn Zaid Ibn Malik. Adalah Wadi'ah Ibn Sabil. Wahuwa mimman bana masjid jirah. Yang juga ikut membangun masjid jirah. Wahuwa alladhi qala. Wadi'ah inilah yang berkata. Innamakunna Sesungguhnya kami hanya main-main. Ini ketika dia berbicara dengan kalimat kufur dan mengatakan dengan kalimat inna wa Kata si munafik ini sungguh pembaca-pembaca Quran kita ini adalah orang yang paling rakus ketika makan. Dan orang yang paling penakut ketika perang, He. ada yang mendengar dan berkata, Wallahi demi Allah, He. engkau berdusta. Sungguh engkau adalah munafik. Aku akan laporkan kepada Rasulullah SAW. Maka dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka si munafik tadi mengejar pula Rasulullah SAW, ingin menyatakan bahwa apa yang diucapkannya tidak serius, cuma main-main. Tapi Rasulullah SAW tidak mempedulikannya Rasulullah tetap berjalan di atas. Untanya dan dia memegang ekor untanya. tersandung sandung batu sambil menyatakan Innam aku nan aku dua dalam Innam aku nan aku Ya Rasulullah kami cuma main main kami tidak serius kami cuma guyon kami tidak serius Ya Rasulullah kami cuma main main terus merengek rengek kami cuma main main kami cuma main main Allah Subhanahuwataala menurunkan ayat ni dan menyatakan kepada Rasulullah Sallam oleh So, mereka berkata Wala in wa, ab. wa, wa kalau kau tanyakan pada mereka wahai Rasul mereka akan berkata wa kami cuma main-main kami tidak serius katakan pada mereka Abillahi wa wa Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya, dan rasulnya, kalian memperolok olokan kalian bermain-main, menjadikan bahan tertawaan. Qad kafartum ba'da Jangan cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Ini yang dikisahkan dalam Asbabun Nuzul ayat tersebut, dalam surat Tawubah juga, ayat 65, adalah munafik yang bernama Wadi'ah Ibn Said Muamin bani Abuayy ibn Zaid ibn Malik dan dari suku bani Abuayy ibn Zaid ibn Malik ada seorang pula munafik yang disebutkan dengan nama Khidam ibn Khalid. Wahai yang mengeluarkan masjid Jarrar dari rumahnya. Orang inilah yang mengeluarkan masjid Jarrar dari rumahnya. Artinya dia membangun masjid Jarrar di halaman rumahnya. Hana. Namanya Khiran Ibni Khalid. Termasuk munafikin juga Bishr Warafiq Ibni Zaid. Dan termasuk munafik juga adalah Nabi. Yang nama lengkapnya Amr Ibni Malik Ibn aus ya. Karena memang munafik. Ya. Sehingga namanya pun ada nama Arabnya ada nama Yahudnya. Ya. Nama Arabnya Amr Ibni Malik Ibn aus ya. Tapi nama mereka, nama baptisnya Nabi. Ya. Enam. Allahu Taala. Kita lanjutkan insyaAllah pada kajian besok Insya Allah. Subhanakumuh, Wassalamualaikum wabarakatuh.